Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusron Abidi, Mahasiswa Hubungan Internasional, Fisip Universitas 11 Maret Surakarta Media massa berkembang begitu cepat terdiri dengan majunya perkembangan dunia digital komunikasi dan informasi. Masyarakat kini lebih mudah untuk mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Kemajuan teknologi pada perkembangan komunikasi dan media utama internet merupakan penemuan yang sangat spektakuler. Internet menciptakan dunia baru yang abstrak, tetapi dampaknya terhadap peradaban manusia sangatlah nyata. Kehadiran teknologi ini sudah barang tentu memiliki dua dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu dampak positif dan yang kedua yaitu dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan dan sangat berbahaya bagi penggunanya adalah kehadiran internet di tangan kelompok radikal dan terorisme. Karena di tangan kelompok ini, media internet menjadi media efektif dalam peningkatan jaringan komunikasi maupun sebagai alat propaganda yang digunakan sebagai sarana rekrutmen. Bahkan akhir-akhir ini, media internet digunakan sebagai media penebar pesan, propaganda permusuhan, promosi tindakan kekerasan, dan beberapa temuan pemanfaatan biaya maya oleh kelompok teroris, digunakan sebagai untuk merilis manifesto, propaganda, statement agitatif menggalang dukungan dan penguatan jaringan, serta mengkomunikasikan antar jaringan, bahkan bisa digunakan untuk merekrut anggota baru. faktanya penggunaan strategi ini memang sangat efektif banyak kasus teror terjerat dari propaganda secara digital, misalnya aktor serangan peternakan dan kantor Charlie Hebdo di Inggris pada tahun 2015, aksi teror bom konser Ariana Grande di Manchester Inggris pada tahun 2017, dan yang terbaru adalah aksi penyerangan mobil Polri pada tanggal 31 Maret 2021. Pulu dari serangan ini. Sebenarnya hanyalah satu, yaitu materi propaganda ISIS yang berlimpah ruah di dunia maya. Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia memang menyatakan rajin melakukan pemblokiran terhadap akun ISIS di sosial media. Dilaporkan terdapat 11.800 situs berwacana radikalisme yang diblokir oleh Kominfo sejak 2009 hingga 2019. Pemblokiran ini tidak berjalan dengan optimal, malahan semakin beranak-benak ibaratnya di c 1, tungguh 10 lainnya. Kecepatan komunikasi dan respon yang didapat dari sosial media inilah yang akhirnya menjadikan kelompok terorisme memutuskan untuk menggunakan sosial media sebagai salah satu alat yang digunakan untuk menyebarkan ideologi serta propagandanya dan menargetkan kaum muda sebagai sasaran utamanya nya jumlah pengguna media sosial dewasa ini membuat kelompok teroris ISIS juga akhirnya mengganti strategi propaganda dan dakwah secara online dengan menggunakan akun sosial media yang bisa diakses oleh remaja dan mempengaruhi mereka dengan doktrinisasi ideologi ISIS. Di dalam sosial media, kelompok teroris juga mengenalkan kepada masyarakat tentang apa itu yang dimaksud dengan cyber jihadisme. Cyber jihadisme merupakan bentuk jihad modern yang diserukan kepada seluruh umat Islam yang berada jauh dari medan perang untuk bergabung dan melakukan jihad secara virtual. Kelompok teroris biasanya menyebarkan doktrin ideologi, radikalisasi agama, perekrutan anggota, serta melakukan tutorial perakitan senjata bahkan perakitanku. Internet dan sosial media sejatinya dikembangkan untuk memfasilitasi komunikasi antara individu dengan segala kemudahan dan kecanggihan yang ditawarkan. Namun, segala keramahan fitur internet dan juga sosial media ini akhirnya juga menjadi keuntungan bagi kelompok teroris untuk melakukan aksi teror kepada masyarakat. Kelompok teroris akan dengan mudah menyebarkan teror kepada masyarakat melalui radikalisasi agama dengan cara menyebarkan konten-konten yang bertajuk hiburan yang banyak menarik minat masyarakat untuk mengaksesnya. Sekian informasi singkat yang dapat saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.